Terupdate dan terhangat seputar Leslar, tentunya. Baiklah persahabat, selar di manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di siang hari ini. Tentunya kabar pertama ada unggah spesial dari Bang Ariel, persahabat ya. Kita lihat, Yang pribadi yang Bang Ariel mengunggah sebuah postingan foto terbarunya nih, persahabat ya. datang Bang Ariel Nangarep Omah nih. wow. <laughs> Padahal di lokasi syuting, persahabat ya. Tentunya selalu menjaga rezeki bilan mudah-mudahan, tentunya abang. Boril selalu bisa menjaga, selalu mendoakan, mensupport untuk idola lagi sayangan kita. Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar hingga tanggapan persahabatiah dari akun Rangga Syahid mengatakan keren kali abangku ini lanjut bang semangat wow luar biasa persahabatiah memang mengarli ini. Tentunya salah satu Boriga Triski Bilar yang selalu setia menjaga, mendukung, mensupport untuk Idola kesayangan kita Ke kabar berikutnya persahabat, Kita lihat juga unggahan terbaru dari Instagram Rizky Bilar Dia akun pribadinya Bang Bilar Mengunggah sebuah postingan Tentunya ketika Iklan obat-obatan nih Bersahabat ya Wow terlihat sangat keren dan gagah Abang Bilar Memakai jas merah dan hoodie warna kuning Bersahabat ya selalu membuat kita Bangga dan bahagia Melihat penampilan dari Rizky Bilar Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan Dalam postingan tersebut Di situ Abang Bilar mengatakan Dulu Rapi itu jas lengkap sama kemeja Dan dasi sekarang sih Raffi versi gue ya jas hoodie dan pakai sneakers dong pastinya definisi rapi dulu sama sekarang emang gak pernah kompak pasti ada aja bedanya eits tapi kalau urusan batuk terdahak dulu dan sekarang kita tos virtual <sum> kompak pilokonidin bersabat ya tuh obat yang direkomendasikan oleh abang Bilal mudah-mudahan saja selalu membuat kita bangga dan selalu membuat Inspirasi untuk kita semua, para fans. Dalam posting tersebut, banyak sekali tanggapan hingga komentar, yakni dari akun Instagram. Leslar update mengatakan, "Ingat Konidin, ingat Papa." Tuh, persahabat ya, komentar lain diberikan dari akun Instagram. Algin sahabat Leslar mengatakan, "Dalam kolom komentar, ingat Bilar, ingat Lesti." Wow! Ini fans sejati banget nih ya, persahabat ya Kepada Lesti dan Bilar mudah-mudahan Fans Lestla selalu kompak Selalu solid untuk mendukung Mendoakan yang terbaik Idola kesayangan kita Lesti dan Rizky Bilar Selanjutnya persahabat kita lihat juga di sebuah info spesial Tentunya mengingatkan persahabat ya, Bahwa hari ini akan hadir acara Poles Kepoin Lesti persahabat yang akan tayang setiap hari Senin dan Kamis persahabatnya jam 5 sore hari ini, sore ini, jangan sampai ketinggalan di aplikasi video ada acara polis kepoin Lesti persahabatnya dukung terus untuk karya-karya dari idola kesayangan kita ke kabar berikutnya persahabat kita lihat juga sebuah unggahan spesial yang dimana ketika live Instagram Bang Awan Potret nih yang mana mengunggah memposting foto cute pakai warna baju pink Lesti dan Rizky Bilar wow luar biasa bersahabat ya akhirnya lagi-lagi kita menyaksikan foto cute Lesti dan Bilar memakai baju pink wow lagi-lagi <laughs> bersahabat ya kita doakan terus nih mudah-mudahan Bang Awan selalu meng up foto-foto cute dari Lesti dan Rizky Bilar yang tertimbun lama bersahabat ya yang tentunya kita tanpa ketahui persahabat, ya doakan saya yang terbaik. Mudah-mudahan leslah memberikan kesehatan dan kebahagiaan. Dan tentunya kita masih mendengar kejutan selanjutnya hari ini. Tetap pantengin channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Ini dulu informasi di siang hari ini persahabat bagi tanggapan kalian. Silahkan berkomentar, bagi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.